Rasulullah SAW pernah mengalahkan pegulat nomor satu di kota Mekah. Kisahnya dimulai saat Nabi ingin mendakwahi Rukanah, yang merupakan pegulat terbaik kala itu. Ototnya kekar dan tubuhnya besar sebagaimana para petarung pada umumnya. Nabi awalnya mengajak Rukanah untuk masuk Islam melalui lisan beliau. Tetapi kemudian terjadilah kesepakatan bahwa Rasulullah harus mengalahkan Rukanah Baru kemudian ia bersedia masuk Islam Kemampuan gulat Rukanah yang terkenal seantero Mekah Tidak membuat Rasulullah gentar Pada pertarungan pertama, Rasulullah mengalahkannya Kemudian Rukanah belum puas dan ingin bertarung kembali Dan Nabi selalu siap menghadapinya Setelah tiga pertarungan beruntun Rukanah selalu kalah Dan akhirnya ia menyerah Rukanah berkata Luar biasa wahai Muhammad Engkau berhasil mengalahkanku.